jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja, memiliki sertifikat vaksin dua kali, pria, wanita maksimal umur 24 tahun, siap bekerja di bawah tekanan dan capai target batas antar lamaran tanggal 23 Februari tahun 2022 lamaran dikirim ke Suzuya Mall Melaboh Jalan Nasional, Desa Ujong Kalak, Kecamatan, Johan Pahlawan, melaboh atau email suzuya at gmail.com. Untuk saat ini PT, Kapela Dinamik Nusantara Penayong sedang membutuhkan tenaga kerja posisi yang dibutuhkan sebagai marketing eksekutif kualifikasi. 1. Pria 2. Pendidikan minimal SMA dan SMK 3. Usia maksimal 30 tahun 4, memiliki kendaraan bermotor Honda dan SIM C5, berpenampilan menarik 6, jujur dan mendengar jawab 7, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 8, Orientasi target penjualan 9 berdomisili di Banda Aceh antarkan langsung lamaran ke PT Kapela Dinamik Nusantara PEUNAYONG Jalan TP Polem nomor 64A Laksana Kuta Alam Banda Aceh Kontak person Bapak Hari Said ST 082304537924 Disnaker Aceh LPKN Training Center Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bekerja sama dengan LPKN Training Center, Kota Mataram, membuka kesempatan bagi putra pemagangan bidang perhotelan dan kapal pesiar di Kota Mataram, Prov. NTB. Pembekalan kompetensi dalam bentuk pelatihan di bidang perhotelan dan kapal pesiar oleh instruktur yang berpengalaman dan tersertifikasi di LPKN Training Center selama 5, -5 bulan. Pemagangan akan dilakukan pada hotel dan resort berbintang 4 dan 5 yang tersebar di Prof. NTB selama 33 bulan. Syarat peserta 1. Wajib memiliki EKTP Aceh 2. Wajib telah menerima vaksin kedua 3. pria umur 20-25 tahun dan belum kawin 4. Tinggi badan minimal 165 cm 5. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA, diutamakan lulusan perhotelan pariwisata. 6. Menguasai bahasa Inggris Basic Conversations. 7. Tidak sedang dalam masa pendidikan, bekerja, magang. 8. Surat SKCK dari kepolisian. 9. Surat bebas narkoba dari instansi berwewenang. 10. Surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Apabila lulus seleksi, dapatkan informasi dan pendaftaran hanya di www.nakracesiapkerja.co.id atau di Snaker Mobduk Aceh Jalan, Krueng Jambo Ayi, Gece Komplek, Banda Aceh Pendaftaran hanya dua hari, 19-20 Februari tahun 2022 Ingat, peserta terbatas, berpeluang untuk bekerja Dubai dan Turki Halo Rakan, Matahari Plaza Aceh kembali membuka lowongan Now Hiring For Lebaran Season Posisi sebagai 1. Kasir 2. Pramuniaga 3. SPGB 4. Kasir Season 5. Pramuniaga Season Kualifikasi Minimal lulusan SMK SLTA sederajat Memiliki keterampilan dan komunikasi dan selling skill yang baik Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan dan pencapaian target penjualan Serta memahami dunia fashion Usia 18-27 tahun Menyertakan sertifikat vaksin COVID-19 tahap 1 dan tahap 2 Bersedia bekerja sistem shifting Lamaran paling lambat tanggal 5 Maret tahun 2022 Scan atau ketik link untuk mengisi lamaran Daftar https garismiring tinyurlcom 2 b 6 mi 4 z untuk saat ini PT Dunia Barusa sedang buka recruitment sebagai wiraniaga. Persyaratan: 1. Usia max 27 tahun. 2. Pendidikan terakhir minimal D3. 3. Surat lamaran dan CV. 4. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai. 5. Fotokopi KTP. 6. Fotokopi SIMA atau C. 7. Fotokopi STNK. 8. Pas foto warna 4x6 sama dengan dua lembar. 9. Surat Keterangan Anti-Narkoba 10. Surat Berkelakuan Baik Dari Polsek Setempat 11. Surat Keterangan Berbadan Sehat Rumah Sakit Pemerintah Benefit, Gaji UMP, Training Gratis, Tunjangan Kesehatan, Insentif Penjualan, Asteris Syarat dan Ketentuan Berlaku Lamaran diterima satu minggu setelah iklan dicantumkan posisi yang diinginkan di sudut kanan amplop. PIC 08116808000 Jalan Dr Th Muhammad Hasan Nomor 8 Banda Aceh Telepon 065128999 Fax 065128888 Open Recruitment Posisi Radiografer 1 Laki-laki 2 Pendidikan Minimal D2 Radiografer 3 Daftar Riwayat Hidup dan CV 4 fotokopi El jazah dan transkrip nilai 5 fotokopi STR radiografer yang berlaku 6 fotokopi KTP dan KK7 pas foto 4x6 dua lembar latar putih posisi rekam medis 1 laki-laki 2 pendidikan minimal D2 rekam medis 3 daftar riwayat hidup dan CV4 fotokopi El jazah dan transkrip nilai 5 fotokopi STR -RMIK yang berlaku 6 fotokopi KTP dan KK7 Pas foto 4x6, 2 lembar, latar putih, berkas lamaran lengkap dapat dikirim langsung ke bagian SDM atau email ke sdm@rspor.co.id. Berkas diterima paling lambat TGL tanggal 18 Februari tahun 2022. Hati-hati dengan modus meminta uang sebelum bekerja ya. Terima kasih sudah menonton video info loker dari Verta JD Official ini. Semoga sukses semua. Demikianlah informasi yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya.